Orang itu paling sedikit loh, wah api omae, oh wah garis ini, wah warna ini, wah bentuknya ini, wah ini arsitektur model ini, wah ini bangunannya kuat, tapi orang tidak pernah menawarkan konstruksi rizki. Loh, anak tau masih ngerja Mulanya si sinar wata, anak ikhina, anak no jenenge hoki, lawang di ngadep nanti, wis oke, okay. kon gak gelam-gelamnya oke, okay. ngaguk uran wis, ngaguk wis wis upamane kon kate nggawe kok pon sih panjenengan gara-gara wong Jombang jombangnya gak jelas cangkemku ya sampean kate nggawe, ini rundengan karo arsiteke ya sampean kate nggawe warung restoran kiro-kiro tanpa merugikan budgetnya bagaimana kalau restoran ini dibikin ukuran-ukuran regulasi angka berapa meter, berapa sudutnya berapa itu pakai Al-Quran upamane kalau restoran ya suratnya Al-Maidah. Kalau al 120 ayatnya. Coba bikin yang serba 120, serba 1, serba 2. Itu dibikin dibikin prinsip dasar dari rizki al Kira-kira ono pengaruh tagak. Loh sampean garut Dani. Kon keliru dele mejo ndek warungi Payune kurang. pas oleh dele. pas ini kan sudutnya berapa? Di situ di Quran ada semua. Nabi Sulaiman bikin istana pakai itu. Ya sekali dipelajari, aja cawan tolong aku larang, gini katakan, ada anwar no, ngawur aiku. Apa udah kursus yang ingin ingin itu? Ya pokoknya muniriku lah kira-kira. Nek sampean katain gawe gedung PLN, gedung yang urusannya sama pencahayaan, ya pakai anur Kalau anur ayatnya berapa? Berapa jumlah ayatnya Kemudian ayat-ayat yang aksentuatif terhadap pencahayaan Ayat berapa? Misalnya ayat 35 Coba pakai ukuran 35 Wisto, jajal kira-kira bedot tak gak rezekinya sehingga nenggo Sampai jajal umum gak rugi loh. Gak rugi Upamannya gini wis, Uang saya ikilah, semakin modern tidak ngerti utara selatan Ngertinya kanan kiri Untung anda orang Jawa, cek ngerti lor kidul. Mungkin sampai nyedul didik terus menggok ngulon. udah gini, Jakarta ngomong, -ngomong dijun Terus gak eror, ulang, sorry etan ngulon. Jadi sudah tidak kosmologis mereka sudah parsial sudah sangat sempit. Nah, kalau anda bikin dari mana air anda ambil? Misalnya titik ambilan airnya apa itu langsung pakai sanjo atau itu titik utama dari datanya PDAM, terus nanti kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, itu tolong dibikin garis lurus ke Ka'bah, pahamani lagi, garis lurus ke Ka'bah, wes itu yang sama menawarkan, jadi nggak menawarkan bangunannya dok, tapi menawarkan kualitas rizki yang dikandung oleh arsitekturnya, Iki, ini tak terus no, nah, tidak terus no, rugi dewi aku, gak wes. Elmu larang-larang, akeh <San> <San> okay, soalnya, oke, akeh. Sama penpojok Quran ku itu, anda mau bikin gedung apa ada di surat, ada di Quran semua ada. Bikin meja, letakkan di mana, berapa meter dari pojok sana berempat itu semua ada ukurannya. Pertama-tama yang harus anda cari, rumahnya Rasulullah itu luasnya berapa, panjang berapa, apa, lebar berapa. Nah itu garo Kan ya Allah, Lancarkan kerjaanku, Dinyakar Muhammad, Allah, kamar gue gak luase yo. Karena jalur-jalur Gusti Allah kan gitu. Padahal doamu itu Hanya dengan syafaat Rasulullah Akan mendapat kemurahan.